Sahabat Bedilat dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bedilat berjumpa lagi bersama saya pastinya Jaya Jayapileg Kediri Jawa Timur. Oke Sahabat Bedilat dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bedilat dan kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari Sahabat Bedilat di seluruh Indonesia pada tanggal tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga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 yang pertama yaitu dari Bapak Lukman Sulawesi Tengah Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin sub fusion 2565 gamo camouflage full chrome <tuh> Nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik, nah jadi e, untuk orderan senapan angin ini yaitu secara full set ya sahabat beneran, nah untuk aksesoris tambahannya ada mimis super doom, nah jadi mimis ini juga sangat direkomendasikan untuk buruan jenis hewan kecil sedang maupun besar nah untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada peredam elepen GL700 nah peredam ini juga sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80%. Oke, kemudian untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada teleskop BSA Black Powder 39 kali 40 EG. Nah, jadi e, teleskop ini sangat membantu untuk membidik sasaran di jarak jauh yaitu dengan jarak 35 sampai dengan 50 meter dan untuk teleskop ini juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin mulai dari uklik, gejruk dan juga PCP <tuh> dan untuk orderan senapan angin ini juga ada bonus perlengkapan yaitu seperti tali sandang kemudian ada mimis tester terus ada peredam standar dan yang terakhir ada hmm, STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi senapan angin ini sudah pasti dijamin aman, ya sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. <tuh> Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke orderan yang kedua, yaitu dari Bapak Nur Kabupaten Buleleng. Nah, jadi senapan, nah jadi untuk orderan senapan anginnya yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560. Magnum hitam coklat magazine plus manometer Nah jadi senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan magazine Jadi sahabat berdiri tidak perlu repot-repot mengisi peluru secara satu persatu Dan juga senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer Yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Oke untuk bonus E, perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu ada tali sandang, nah terus ada spare part, kemudian ada lagi e, peredam standar dan juga ada magazinnya ya sahabat berdira, nah ini untuk magazinnya isi 14 dan yang terakhir pastinya juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah jadi untuk senapan angin ini sudah pasti dijamin aman karena sudah mendapatkan surat izin secara sah <tuh> Oke lanjut untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Selman e Bantul Yogyakarta Nah jadi untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion 25 60 47 lipat di plus manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin Nah jadi manometer ini sangat berfungsi untuk membantu melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Dan seperti biasa untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu ada tali sandang, mimis tester, peredam standar dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Dedi Kalimantan Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 Plus magazin dan juga manometer Nah jadi seperti ini ya sahabat pediler Untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini sudah dileng, uh, Dilengkapi dengan magazin Dan juga manometer Nah magazin ini sangat, membang, uh, sangat memudahkan Sahabat bediler jadi sahabat bediler itu uh, Tidak repot-repot Mengisi mimis secara satu persatu Dan juga di uh, Senapan angin ini sudah dilengkapi dengan Manometer yang terletak di ujung tabung Nah di sini. Nah ini manometernya sangat E, membantu sahabat bediler untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Dan untuk senapan angin ini yaitu memiliki dua tabung Jadi e, untuk uji powernya pastinya lebih kuat ya sahabat bediler daripada e, untuk senapan angin yang single tabung Dan untuk orderan e, senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti Tali sandang, nah tali sandang ini juga sangat membantu untuk membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu Kemudian untuk bonus perlengkapan yang kedua yaitu ada mini tester Kemudian ada spare part Terus ada peredam standar dan yang terakhir ada STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Oke langsung saja kita lanjut untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Rusmanto Kabupaten Nabire, Papua. Nah untuk orderannya sendiri yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 akan 16 hitam biru plus manometer. Nah jadi e, seperti ini ya sahabat berdiri untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini pun e, juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Jadi ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Oke seperti biasa untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan angin ini yaitu e, sudah mendapatkan tali sandang, mimis tester, peredam standar, dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin.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 Dan untuk kelengkapan orderan senapan angin ini sudah kami cek dan tentunya juga sudah kami uji coba ya sahabat Bediran. Jadi untuk orderan senapan angin ini sudah kami pastikan aman dan juga awet ya sahabat Bediran. Oke sahabat Bediran terima kasih atas orderannya pada hari ini. Semoga barangnya selamat sampai tujuan dan tentunya dijamin awet ya sahabat Bediran. Oke sahabat Bediran saya undur diri dulu dan salam Bedirin.